halo assalamualaikum sobat YouTube masih bersama saya Gus Yeri tentunya dan video kali ini saya akan bahas tentang Acom R.T1 ini adalah salah satu TWS murah dari Acom yang harganya cuma 100 ribuan aja so langsung aja kita mulai videonya and yo let's go guys oke jadi awalnya sih barang ini bukan barang yang saya pesan ya karena pesanan saya ialah Akom T6 series berhubung barangnya kehabisan stok jadi barang yang dikirim ialah Akom AirDot T1 ini harusnya sih ada konfirmasi dulu ya kalau barangnya ini kehabisan nah entahlah guys Ya udah guys terpaksa yang kita bahas kali ini ialah Akom AirDot T1 ini aja kita mulai dari bagian depan ini ada tampilan dari packagingnya yang berwarna biru Lalu ada gambar dari brand Acom yang berwarna hitam. Lanjut di bagian isi paketnya kita mendapatkan dua pasang ear tips tambahan, satu kabel tepsi, C, lalu ada kartu garansi dan juga user manual. Dan seperti inilah dia bentuk dari TWS Acom t 1 ini. Untuk tampilannya sendiri, Acom t 1 ini memiliki tampilan oval yang berwarna hitam, drop Sehingga tidak gampang juga meninggalkan bercak jari dan di bagian atasnya ada simbol home. lalu di bagian belakang terdapat slot type C untuk pengisian daya ngomongin soal beratnya, TWS ini berbobot hanya 4 gram aja dan kalau digabungin dengan charging gasnya, ini berkisar hingga 38 gram jadi ini compact banget ya, dan juga gak ribet bila dibawa kemana-mana soal dari TWSnya sendiri tuh lumayan kecil dan modelnya agak lonjong lalu di bagian depan terdapat sebuah tombol fisik, dan bila ditekan terdengar clicky banget ya, kayak gini pada bagian belakang terdapat dua buah pin charger magnetik dan di bagian tangkai telinga terdapat sebuah ear tips yang bisa dicopot dan diganti-ganti. Dan juga ada lubang mikrofon pada bagian bawahnya. Untuk spesifikasi yang menarik pada TWS ini yaitu terdapat adanya digital light display yang berada di bagian depan charging case-nya ini. TWS ini juga dilengkapi dengan waterproof IPX4, jadi aman bila terkena percikan air atau saat berkeringat. Untuk fungsi-fungsi dari tombol dari TWS-nya sendiri, antara lain ialah cukup tekan satu kali untuk tombol play and pause, tekan dua kali untuk volume up and down, tekan tiga kali untuk next and previous, dan tekan selama dua detik untuk menyalakan voice assistant. Oke okay guys, sekarang waktunya kita tes hasil dari suara audio dari TWS ini. Oke, tes, tes, tes, satu, dua, tiga, suara dicoba. Nah oke okay guys, jadi ini adalah suara dari TWS Acom R.T1. Bila untuk melakukan panggilan, suaranya nanti seperti ini ya. Cek cek satu dua tiga suara dicoba. Oke okay guys, terima kasih. So guys mungkin itu aja video yang bisa saya buat mengenai Acom R.T1 ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang lagi untuk di kemudian hari. So akhir kata saya Gus Heri pamit sampai bertemu di video selanjutnya and Assalamualaikum. Salam Jejak.